Alright, Alright, Alright, langsung kita main gamenya guys. Midway, Jackie Chan Stone Master, Develop. Ya pasti kalian udah tahu lah ya ini game apa ya. Apalagi angkatan gua nggak mungkin nggak tahu. Ini salah satu game yang dulu tuh karena gue tuh suka petualangan ya, jadi gue tuh nyari game yang kayak gini kayak gini gitu, yang petualangan-petualangan. <laughs> buat anak-anak sekarang mungkin nggak tahu nih. ya semoga ini bisa jadi referensi buat kalian juga ya. semoga seru. nah ini dia nih. tulisan loading sama background gedung ini tuh icon ikut anjay Jackie Chan. Stone Master press button. langsung kita main game ya. Speedy Dragon rare Company Anjay ada fitnya nya dulu guys <laughs> kita nonton dulu kita nonton dulu Hai gini Jackie Chan nya kotak-kotak kanjeng nostalgia parah temple of important. the Shaolin Oke okay, okay, Jackie Chan-nya kerja di tempat face. kurir face, so... Don't worry, Grandfather I'm on my way Don't worry, Grandfather Kakeknya berarti ya Jadi disuruh <laughs> Jatuh semua nih. Dia Jadi nganter terpaket kayaknya nih sama kakek-kakek ini. -kakek Pokoknya nih paket Rahasia Nah ini musuhnya nih Anjir oh, Di jaman di zaman ini, zaman 90-an, game-nya udah kayak gini. Keren ya, anjir! Ya, udah kepikiran kayak gini. Ya, keren banget, anjir! <tuh> Oke, di cafe, oh mampir, makan, lapar, doi. Jackie Chan, lapar nih. Jackie Chan dong, tuh kan? <tuh> makan di lagi, anjay! Oh kakeknya diculik, mungkin gara-gara mau ngambil paket yang tadi ya, yang mau dikirim Mama Jackie Chan itu ya. Grandfather, look out. Oke, <laughs> okay. kabur, dikejar. Selalu ada adegan-adegan dramatis kayak gitu ya, Jackie Chan emang ciri khas banget anjing tuh. Hal-hal yang kayak gini diwainin sama dia tentang sampah lah, apalah. Dan Jackie Chan ini salah satu aktor yang terkenal nggak pakai stuntman ya. Dia melakukan adegan berbahaya semuanya sendiri. Tuh, selalu kayak gini deh. Uh, nyaris ketabrak cuy. selalu ada adegan-adegan drama, komedi, dan action where is father? kata ini bapaknya apa kakeknya sih? oke dimulai game nya guys langsung kita mainkan ya langsung kita mainkan game nya, game nya, game nya. Dan kalau nggak salah tuh ini dibagi beberapa level gitu. Misalkan ini level pertama, nanti di sini kebuka kalau ini udah selesai. Jadi ini level kedua. Kalau nggak salah sih gitu. Nanti ada yang naik ke sini, ada yang kebuka ini. Kalau nggak salah gitu deh. Jadi seru dan di tiap level-level ini ada ada ya gitu, ada rajanya gitu oke, okay, kita mainkan guys langsung aja guys bro bro bro bro bro bro main bro use the grip button to open door dan kalau nggak salah ini kita juga disuruh kumpulin kepala-kepala naga identik banget dengan Chinese ya <tuh>. tulisannya udah Chinese, parah anjay ya ntar kita belajar dulu guys, law, wow. ini nendang, segitiga nendang, kotak mukul, ini tadi buat buka pintu, ini buat lompat, sah anjas, kelas, anjing, ya. kita naik dulu ya, eh gue masih inget dikit-dikit deh tentang game ini deh harus ya, karena dulu gue main interest nih. Oh masih ingat gua Oke okay, dapat yang pertama ya my lucky day Langsung pukulin guys Oh jangan sosokan mau ngelawan gua Gua Jackie channel lu tahu Langsung meninggal dia lu Ntar gede bisa Nah susu ini tuh salah satu penambah darah kita. Kalau nggak salah ada susu, ada ramen, ada gitu-gitu deh. Gak cuma susu doang. Lah, oh ke sana berarti ya. Ke pintu kita masuk ke pintu guys. What's going on? Anjing langsung muncul dong. musuh-musuh kaget gue Jangan sosoan. Jangan sosoan mau lawan gua lo. Ninggal kan? Nah, tendang. Ah, enggak ketiban enggak seru nih. Tinggalkan dia kan. Ini buat lompat nih. Lompat. Lompat ke sini dulu, oh, ya. Gimana sih? dapat susu again. Jadi penuh, diri khas Jackie Chan banget ya. lompatnya pegangan gitu tuh. Kayak orang mau jatuh bikin orang ngeri gitu sini kalau berani ya nah, langsung meninggal sekali serang bus dapat lagi jadi empat sinematik nah, banget game ya asli jikicin warna ini filmnya anjing terjun terjun kayak gitu jatuh ke apa sih namanya nih enggak apa sih dididik ke apa ya kok gue lupa box-box ini lah ya ke gentong-gentong ini hmm. oh oh, oh. oke okay, you, okay, you win iyalah kan gue di kitchen gue harus menang masak kalah don't nih hurt me. don't hurt me buat nih yang jarang dapat kamen full lagi Gak ada lagi ini bisa diambil nih apaan ya hitam-hitam gitu kepala naga lagi nih don't make, don't make me laugh jangan bikin gua ketawa bercanda lu ya gitu kali maksudnya ya boom ini jangan sosok nyantai lu mati kau mati kau. gerakannya konyol banget ya. ke mana lagi? mau oh, kesini. waduh. tolong. ah nggak ada apa-apa ini jago banget gua kacau. wah oh, ada balon naga lagi. oke okay, dapat. alright. Lagi nih, udah ya, langsung sini. nah ya Cemen banget, pakai jatuh segala. eh hey, pakai ke bawah segala, dapat again mana-mana mau mana? mana. Jangan keroyokan satu-satu, kalau berani sini. So, berarti sudah selesai sampai di sini, segitu segitu yang mungkin Gua ngomong apa sih. Ya?